Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu anasta anasta wa nasta'inuhu wa nasta'gfir Wa na'udhu billahi min syururi ampusina Wasayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil pala hadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها Wabasa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wattakullaha aladhi bihi walarham. Inna allaha kana alaykum rakiba. Ya ayyuhalladhina amanu attakullaha. Wakulu kawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Wa yagfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa fauzan a'zimah amma abad fa inna sdaqal hadisi kitabullah wa khairal Hadi di muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bida'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finar alikwa wal akhwad jama' pangajian yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada henti-hentinya kita mengajak untuk diri kami dan kepada alikh wal akhwat untuk selalu membasahi lisan kita, untuk selalu, selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena kita harus sadar diri. Ia. kita harus sadari diri kita bahwasanya segala kenikmatan yang ada pada diri kita itu seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. supaya kita tidak takabur terhadap apa yang telah kita usahakan, terhadap kepintaran kita untuk mencari harta. Ya. Kita harus sadari Bahawasanya segala apa yang kita rasakan Dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Itu seluruhnya apa? Berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang seharusnya Kesadaran ini Itu harus mengantarkan kepada kita Untuk terus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya. agar kita selalu menggunakan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita ya, itu dalam rangka kita gunakan kenikmatan tersebut dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memang kita manusia itu dicipta untuk apa? Ya, untuk untuk beribadah hanya kepada Allah. "Bama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali ya mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah. Iya. Makna liya'budun kata para ulama li'amuruhum liibadati. Iya. Mereka diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jemaah rahimani Iya apa yang akan kita sampaikan berupa keutamaan terhadap agama kita, agama Islam ini, itu tidak lain adalah ya, nasihat untuk diri kami dan kepada alikwal akhwat untuk iya, mengenal agama mereka atau agama kita supaya kita ini iya, merasa bangga berada di atas agama yang benar ini agama Islam sebelum dari itu iya, kita yang namanya manusia pasti kelak akan merasakan apa yang namanya kematian, siapapun dia pasti akan meninggal, pasti akan, iya, dia merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kulunafsin dai katul maut". Sesungguhnya setiap jiwa itu pasti akan merasakannya namanya kematian wa idna matu wa fawna ujurakum yaumal qiyamah wahai manusia hanya saja pahala kalian kelak itu akan disempurnakan pada hari kiamat paman zuh ziha'anil nar siapa yang mereka ya, diselamatkan dari afa neraka wa udakhilal jannah faqadafaz dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah maka sungguh dia telah beruntung sungguh dia telah beruntung Aya. ketika apa? dia meninggal dan setelah meninggalnya kelak dia termasuk orang yang dibebaskan dari siksa neraka Allah dimasukkan ke dalam surga Allah mereka lah orang yang beruntung dan semua kita masih berada di dunia ini Amal الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ Gurur dan kehidupan dunia itu tidaklah melainkan kesenangan yang menipu maka di dalam kehidupan kita ini iya jangan sampai setelah meninggalnya kita nanti kita termasuk orang yang merugi kita termasuk orang yang merugi atau kita termasuk orang yang kata Allah subhanahu wa ta'ala hatta إذا جاء أهده مالموت kalau Rob birjiun, la alli salihan, fi ma tarak. Iya. Kata orang-orang yang kelak menyesal setelah kematiannya sampai kata Allah Subhanahu Wala sampai kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, apa kata mereka? Birjiun. Iya. Wahai Robku, kembalikan aku ke dunia, laali supaya aku ini amal salih bisa beramal salih di matak. Ia sebagai nauna apa yang telah aku tinggalkan di dunia. Dia berangan-angan untuk beramal salih. Ya, jemaah rahimani warahmatullah. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini. Maka, ya, alhamdulillah, Allah Subhanahu Ta'ala masih memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita. Nikmat kehidupan, iya, nikmat kehidupan. Maka, pergunakanlah nikmat kehidupan ini, iya, supaya kita memiliki bekal yang akan kita bawa. Setelah meninggalnya kita Ia akan kita bawa setelah meninggalnya kita galakkan dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengatakan apa Robbirjiun Waharobku kembalikanlah aku ayat maka tidak ada jalan keselamatan tidak ada jalan supaya kita tidak menyesal kelak setelah meninggalnya kita kecuali jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan hidayah kepada kita untuk berada di atas agama yang benar ini yaitu agama Islam kenikmatan yang sangat besar Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita termasuk orang yang berada di atas agama yang benar ini. Agama Islam. Yeah. Agama Islam. Maka iya yeah, melalui kesempatan ini kita akan menyebutkan satu dua yeah, keutamaan agama kita. Agar kita iya yeah, memiliki ilmu ternyata agama kita ini memiliki keutamaan yang sangat besar yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala telah melampangkan dada kita iya, untuk berada di atas agama ini sebelumnya kita lihat dulu apa pengertian agama Islam. Iya. Pengertian agama Islam itu ada dua, ada yang makna secara umum, ada makna secara khusus. Iya. Agama Islam itu memiliki dua pengertian, ada yang kembali makna secara umum, dan ada yang kembali makna secara khusus. Makna secara umumnya, dialah agama. Yang dengannya para rasul yeah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka kepada setiap umat yeah. itulah agama islam agama seluruh para nabi dan para rasul adalah agama islam tanpa terkecuali mereka semua berada di atas agama islam yang dimana pokok agama ini apa mengajak manusia untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa dan menjauhi lawan dari tauhid iaitu ath-thagut atau kesyirikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasul anibudullah apa lanjutan ayatnya wajtanibut tagut Betul-betul sungguh kami telah mengutus pada, pada setiap umat yaitu seorang rasul apa yang mereka serukan. Ani Abdullah wajah tadi but takut Allah subhanahu wa taala saja. Iya dan jauhilah kalian tak takut. Dan inilah juga yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dari pengertian al Islam adalah memiliki tiga makna. Yaitu Al Istislamulillahi bil Tauhid wal Inkiyadulahu bil Ta'ah al Baraatulahu mina Shirki wa Ahli. Ya, ini pengertian Islam secara umum. Apa itu Islam? Dialah Al Istislam kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi, segala perbuatan kita, perbuatan manusia, perbuatan hamba, kita serahkan seluruhnya hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Apapun itu, dari segala perbuatan kita, yang tentunya yang dia adalah bernilai ibadah harus diserahkan kepada Allah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Apakah ya solatnya kita? puasanya kita zakatnya kita doanya kita sembelihannya kita seluruhnya ya seluruhnya untuk Allah kul katakanlah inna solati apa lanjutan ayatnya wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku hidup dan matiku seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Islam secara umum. Iya. Yang pertama apa? Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Dan tidak cukup dari itu saja. Iya. Selanjutnya wal inqiyadu lahu bil ta'ah. Kita harus tunduk kepada Allah dengan melakukan kataatan Iya. Dengan melakukan kataatan, apakah kataatan Melakukan melakukan perintah atau kataatan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Dan makna yang ketiga adalah wal baraah dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini dalam makna Islam berlepas diri dari apa? Ya, kesyirikan, lawan dari tauhid dan pelakunya. Kemudian makna secara khususnya Islam itulah agama ya, yang dengannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Agama yang dengannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang datang dengannya. Setelah terutusnya Nabi kita maka iya apa yang sebelum dar utusan jembaliah telah, telah terhapus syariatnya telah terhapus syariatnya Ia. maka kata Nabi kita, Ia. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fahammahullah kata Nabi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu Muhammadin walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma bi ahadun Min hadil ummah ya. Demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangannya, demi Allah, tidaklah seorang dari umat ini dia mendengar apakah dari kalangan Yahudi dan Nasara dia mendengar bahwasanya nabi kita telah terutus kemudian dia meninggal dan dia tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah penduduk neraka kecuali dia adalah penduduk neraka dan juga menunjukkan bahwasanya oh, ya agama sebelum agama nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi datang dengannya ya itu telah terhapus adalah firman Allah Subhanahu wa taala innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah sekalipun orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa mereka ahlul kitab? Orang Yahudi dan orang Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasara. Iya. Yang dengannya juga mereka iya. Ada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala diutus kepada mereka. Tapi mereka iya telah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang kafir karena mereka tidak beriman kepada agama yang telah dibawa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW innal lazina kafaru sungguhnya orang-orang kafir dari kalang ahlul kitab Ia. wal musyrikin dan orang-orang musyrik finari jahannam tempat kembali adalah neraka jahannam khalidina fiha mereka kekal di dalam neraka jahannam ulaikahum syarrul bariyah dan mereka lah orang-orang yang seburuk-buruk makhluk. Ya. Ini pengertian Islam Ada maknanya secara umum Ada maknanya secara khusus Apa tadi makna secara umum? Itulah agama yang ya, Para nabi dan para rasul Berada di atasnya Seluruhnya berada di atas Islam Cuma syariat-syariat mereka berbeda-beda Iya. Dan makna secara khusus Tak kalah diperintahkan masuk ke dalam Islam itulah agama yang dengannya Nabi kita, Nabi Muhammad s.a.w. berada di atasnya, ya, agama kita agama Islam kita bukan yang pertama dari keutaman agama kita ini agama yang dengannya Nabi kita, Nabi Muhammad s.a.w. Allah s.w.t mengutusnya yang pertama dan lebih utama bahawasannya agama Islam ini adalah agama yang sempurna Ia. agama yang sempurna yang tidak butuh lagi penambahan dan pengurangan Ia. inilah agama kita kutaman yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala terungkan kepada kita manusia bahawasannya agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Tidak butuh penambahan. Tidak butuh pengurangan. Yeah. Maka, setelah turunnya ayat ini, iya. Yeah. setelah turunnya ayat ini, Afan, ya. Yeah. Afan, ya. Yeah. Belum disebutkan ya. <laughs> ya. Di Diantara dalilnya yang menyebutkan bahwasanya agama kita ini adalah agama yang sempurna adalah firman Allah. Ya. Dalam Surah apa? Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Ya. Ini kita mau ya, kita mau roja. Ya, Pelajaran-pelajaran yang mungkin ini adalah pelajaran yang telah pernah kita pelajari. Tidak mengapa, ya, kita mengulang-ulang agar tumbuh semangat, ya, tumbuh, ya, gairah yang baru untuk ya, berbangga terhadap agama kita, untuk selalu ya, merasa kekurangan terhadap. Ilmu yang kita miliki terhadap agama kita ini. Ya, dalam firman Allah SWT surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah SWT berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa c'mamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islamadina. Kata Allah SWT pada hari ini, Saya telah sempurnakan lakum untuk kalian dinakum, agama kalian wa'amamtu alaikum dan telah aku cukupkan yeah. alaikum atas kalian nikmati nikmatku waraditu kata Allah waraditu dan telah aku ridhoi lakum untuk kalian al-islam dina yeah. untuk kalian islam itu sebagai agama Inilah ayat yang menunjukkan bahwasanya agama kita itu memiliki keutamaan yang sangat besar, ia. agama yang sempurna. Bahkan kata seorang Yahudi kepada Umar ibn Khattab, ia, "Terhadap ayat ini, kata dia, anna nazalat ayah. Ia. 'Andaikan ayat ini turun kepada kami, ayat al-Yuma Akmal Wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina lattakhadna zalikal yawma ida maka kami akan mengambil ya hari turunnya ayat itu sebagai hari raya ya orang-orang Yahudi ya Allah maka setelah turunnya ayat ini karena agama ini adalah agama yang telah sempurna setelah turunnya ayat tersebut pada hari Arafah, iya. Pada iya Haji perpisahan yang dilakukan oleh Rasulullah Hajjatul Tulwadah. Iya. Setelah itu umur Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu setelahnya iya tidak lama beliau setelahnya meninggal. Iya. Karena apa? Iya. Agama ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka jemaah rahimani wa rahimakumullah agama kita agama Islam adalah agama yang sempurna maka ini menunjukkan bantahan kepada mereka yang mereka ia, menganggap atau menambah perkara-perkara yang asalnya tidak pernah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ajarkan. Ini bantahan kepada mereka. Agama ini tersempurna. Tidak usah menambah-nambah. Tidak usah menyandarkan sesuatu yang memang asalnya tidak ada di dalam agama dan juga siapa memang yang mereka menyangka ya. atau mengadakan perkara baru di dalam agama ini kemudian dia menyangkanya itu adalah perkara yang baik apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala maka dia telah menuduh Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. telah Iya mengkhianati di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal iya sungguh dia telah iya menuduh nabi kita telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah agama karena Allah Subhanahu wa telah menyempurnakan agamanya. Ia. Al yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini telah kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian telah sempurna telah telah sempurna Ya, dan ini juga ya, ayat ini ya, selain membantah mereka yang menyangka ada perkara baru yang baik dan ini juga membantah bagi mereka yang ya, menyangka agama Islam, itu tidak cocok iya untuk umat-umat, iya zaman sekarang, dan hanya cocok, iya pada zaman Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Karena ini adalah agama yang sempurna, agama yang sempurna cocok pada setiap, iya waktu, setiap tempat, setiap negara. Iya. Maka rahimani wa makmumullah. Ini nikmat yang terbesar, iya, menunjukkan bahwasanya agama kita agama Islam adalah agama yang memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan. Watmam tu aleyku nikmati dan telah cukup-cukupkan kata Allah atas kalian nikmatku. Ia. Dan ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba apa? Nikmat keislaman. Nikmat keislaman. yang seharusnya kita harus bersyukur terhadap, terhadap nikmat ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita mati, ya, kecuali berada di atas Islam. Walau tamutun na ilaw wa antum muslimun jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian berada di atas Islam. Iya. Maka nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada serang hamba inilah nikmat keislaman, nikmat keislaman. Jadi ini yang pertama keutamaan. Iya Islam. Bahasanya agama kita adalah agama yang sempurna. Ya, tidak butuh penambahan Tidak butuh pengurangan ya, Tinggal Kita seorang hamba harus belajar Banyak-banyak belajar Terhadap agama kita ini iya Supaya Kita termasuk orang yang Betul-betul berada di atas ibadah ya, Yang diperintahkan Oleh Allah taala Dan Rasulnya ya, Yang sesuai dengan ia ya, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian keutamaan yang kedua dari keutamaan Islam, bahasanya agama kita, agama Islam yang disembah siapa Allah Subhanahu Wataalla. Yang disembah adalah Allah Subhanahu Wataalla. Adapun agama-agama ya, yang lainnya yang mereka sembah Siapa? Adalah makhluk Yang mereka juga butuh Sesuatu Yang ada di sisi Allah SWT Sedangkan kita Umat Islam Sesembahan kita Adalah Allah SWT Pencipta langit dan bumi Pencipta surga dan neraka Bila Allah subhanahu wa ta'ala Adapun sesembahan-sesembahan yang lainnya ya, Itu Hakikatnya itu tidak bisa Memberikan mudarat Dan manfaat Kecuali ya, Karena Pikiran perkara mereka Adalah ya, Telah tercuni dengan Syubahat-syubahat sehingga Mereka menyangka ya, Apa yang mereka sembah bisa memberikan mudarat dan manfaat Ya sebetulnya, hakikatnya itu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Dan ini juga ya, yang mengantarkan, ya, sangkan bahwasanya ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat selain Allah. Inilah yang banyak-banyak mengantarkan masyarakat kita beribadah kepada selain Allah. Ya yang banyak membuat seseorang jatuh kepada kesyirikan adalah sangka ini bahwasanya di sana ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat selain Allah Subhanahu wa ya, taala. kita sebutkan ayatnya dan ini disebutkan oleh Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kaidah yang kedua kitab Al-Qawaidul Arba. Ya buduna min dunillah malah yadurruhum wa la yamta'uhum apa lanjutan ayatnya h wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una indallah iya perhatikan ayatnya wa dan mereka beribadah min dunillah dari selain Allah siapapun dia apakah iya sebelum dia beragama Islam kemudian dia terkena syubhat sehingga dia beribadah kepada selain Allah atau memang dia berada di dalam ya agama selain agama Islam yang dia menyembah selain Allah wayabudun anhum mereka beribadah min dunillah dari selain Allah ya apa kata Allah malayadurru ma layanfa'uhum yang sebetulnya itu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada mereka wayaquluna dan mereka mengatakan, haula, mereka inilah syufa'auna inda Allah. Pemberi syafaat-syafaat kami di sisi Allah SWT. Ia. Jadi mereka beribadah mencari yang namanya syafa'ah. Yang namanya syafa'ah, pertolongan itulah Ia. adalah permintaan atau mencari sesuatu Ia. untuk kebaikan, Ia. mencari sesuatu yang baik untuk diri mereka apakah sesuatu itu adalah hal yang mendatangkan manfaat atau hal yang mendatangkan mudarat ya, kita lihat di masyarakat kita kenapa ada orang yang mereka menyembeli untuk penghuni gunung penghuni sungai ya, atau ya, penghuni lautan penghuni pohon, kenapa? apa yang mereka cari Hah? ya di sana ada keyakinan yang menurut sangkan mereka itu bisa mendatangkan manfaat bagi mereka ia. orang yang ia, punya sawah misalkan atau orang yang menyembelih kalau di topoyo sana iya topoyo kita cerita topoyo ini ya di sana ada kampung, yang di sekalian mereka pekerjaannya penduduk kampung itu ya, berkebun. Jadi setiap tahun, mereka ta'un. Ya, ta ta'un. Ta'un untuk apa? Ya, ta'un untuk kejelekan. Beli tumbal. Kambing. Ya, beli kambing. Ya. Yang mereka menyangka, kalau tidak dilakukan itu, ya mungkin dapat, sangkan mereka akan mendapatkan mudorot. Ya, gagal panen, ya, panen mereka tidak akan berhasil. Ada sebuah ikhwah yang kenal dakwah, seorang ikhwah kenal dakwah, alhamdulillah. Ya. Setelah kenal dakwah, dia tidak mau lagi ya, ikut membayar, ikut membayar karena ada memang tukang tagihnya. Ya, tukang tagihnya tidak mau, sampai dia katakan kepada istrinya, kalau kau serahkan uang ini, kita pisah. Ya hasil orang-orang tadi melihatnya, ya tidak mau menyerahkan, ya, ternyata ya, ber, ya berulang beberapa kali tidak mau diserahkan uang, ternyata tidak ada, ya, ikhwah ini tidak tidak apa-apa, maka mereka ikut-ikutan tidak, ya, tidak melakukan atau tidak menyerahkan tumbal lagi. Ya. Jadi ini sangkaan. Sangkaan mereka yang bisa mengantarkan kepada kepada kesyirikan. Ia. Mereka menyangka apa tadi? Selain Allah, ia, itu bisa mendatangkan mudarat dan manfaat, sangkaan. Ia. Maka kata Allah, waya budun, mereka beribadah. Mala yaduruh, mala um. Terhadap sesuatu apa yang sebetulnya tidak memberikan mudarat dan manfaat, dan mereka mengatakan, Haulah, mereka inilah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Maksudnya apa? Mereka inilah yang akan memudahkan Atau mendagangkan kebaikan Kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan menolak mudarat Dan menolak mudarat Maka agama kita, agama Islam Sangat-sangat jauh Terhadap ya sangkan seperti ini Karena ya Kita Yang beragama Islam Sesembahan kita adalah Sesembahan yang satu yang dimana segala ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka apapun jenisnya dari ibadah kita kita harus serahkan kepada kepada Allah Subhanahu Wataala. Tidak boleh diserahkan kepada kepada selain Allah. Inilah keutamaan agama kita. keutamaan agama kita yang terkadang manusia masih, iya, yeah, masih terjatuh, iya, yeah, dari keyakinan-keyakinan yeah, yang ternyata jauh dari agama Islam. Karena agama selain Islam, iya, yeah, peribadahan mereka ada peribadahan yang bermacam-macam. Peribadahan yang bermacam-macam. Ya. Maka di zaman Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu ya, Alaihi Wasallam beliau diutus kepada manusia yang bermacam-macam peribadahannya. Ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah ya, para nabi atau orang saleh, dan ada yang menyembah ya, bebatuan, pepohonan bermacam-macam peribadahannya mereka. Bermacam-macam peribadahannya mereka. Maka ini juga menunjukkan sebagaimana yang juga disedak, yang disebutkan oleh Asy-Syafal Fazan ya dalam syarahnya Al-Qawaidul Arba ya. Agama selain agama Islam iya keyakinan mereka adalah keyakinan yang tidak di atas satu kesatuan karena sembah-sembahan mereka berbeda-beda. Adapun agama kita, agama Islam, iya, sembahan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Tidak? Tidak kepada kepada selainnya. Maka jemaah rahimani seharusnya kita sebagai manusia merasa bangga Ya, berada di atas agama Islam ini, karena sembahan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita segala kenikmatan, ya, segala, segala kenikmatan yang mewajibkan kepada kita hanya beribadah kepadanya, yang mewajibkan bagi kita untuk beribadah hanya kepadanya. Ini keutamaan yang kedua, pertama, yang ketiga. Ya, Mungkin ini terutama yang terakhir yang kita sebutkan. Bahasanya agama Islam itulah agama yang iya, pemeluknya berjalan di atas cahaya, berjalan di atas petunjuk yang benar. Adapun selain agama kita ini, iya, mereka berjalan di atas kegelapan. Berjalan di atas iya, kesesatan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala iya, telah menurunkan kepada kita petunjuk berupa apa? Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keduanya ini adalah cahaya yang akan iya, memberikan atau akan menunjukkan kepada kita jalan yang ya, bisa mengantarkan kita kepada karyadan Allah taala dan bisa mengantarkan kepada kemurkan Allah Subhanahuwataala. jadi inilah Islam ya memiliki petunjuk yang Allah subhanahu taala telah terungkan kepada kepada mereka yaitu kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kata Rasulullah tak kalau kita berpegang teguh kepada dua perkara ini maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Taktopikum. Alfalah minum dulu. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraddu fikum amrayn, lan tadillu mata masaktum bihima." Kitab Allah, iya, was sunnata rasuli. Saya meninggalkan kepada kalian kata Rasulullah dua perkara. tak kala kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya Apa itu? Kitab Allah dan sunnah rasulnya. Inilah keutamaan agama kita Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Petunjuk cahaya untuk kita Supaya kita berjalan di atasnya Maka sangat Mengherankan Ketika ada seseorang mengaku Islam Tapi dia tidak mau Berjalan Di atas Petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa ini? Hah? Bisa lanjut setelah dan dua menit lagi. Iya. Jemaah rahimakumullah. Iya. Jadi iya. Agama kita, agama Islam, ya. Kita berjalan di atas cahaya. Yang kita akan Iya. Membedakan yang namanya kebatilan dan kebenaran. Kita akan membedakan dengannya apa yang menuntut atau menuntun kita agar kita bisa mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena yang namanya petunjuk dari Al-Qur'an dan Rasulullah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, iya seperti siang, iya takalah, iya atau kata Rasulullah terukum alal baydo, lailuha kana harihah, la yazigo anha badi illahalik. Saya meninggalkan kepada kalian alal baydo. Di atas cahaya, lailuha kana harihah yang malamnya seperti siangnya, iya sangat. Terang menderang tidak ada yang menyimpan darinya ini, dari agama islam kecuali mereka akan mereka akan binasa mereka akan binasa ya ayo. Ayo, mungkin dulu, Lalu kita lanjutkan sedikit ah lanjut ayo aliku wal yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yeah. Ini tiga keutamaan yang kita sebutkan terhadap keutamaan Islam. Yang pertama apa tadi? Yeah. bahwasanya agama kita adalah agama yang sempurna. Yeah. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Yang kedua, apa? Huh? Yeah. Agama Islam sembahannya adalah sembahnya yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala adapun selainnya iya apa yang mereka sembah itulah yang hakikatnya tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat dan sembah sembah mereka berbeda-beda dan yang ketiga apa agama Islam iya pemeluknya berjalan di atas apa cahaya karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita apa Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Ia, Sebagai penutup Ia, Agama kita, agama Islam Adalah agama yang lurus Agama yang lurus Tapi Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Di dalam agama ini Telah ditetapkan Di sana ada penyimpangan-penyimpangan di sana ada penyimpangan-penyimpangan. Maka ini menunjukkan kepada kita iya harus kita benar-benar mempelajari agama ini. Agama Islam. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqim, fattabi'u." Uh. Iya. Bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u. Uh. Maka ikutilah kalian. Maka ikutilah kalian Islam ini. Islam itulah jalan yang lurus. Maka kita diperintah untuk mengikutinya. Tapi kata Allah wala tattabi'us subul jangan kalian mengikuti jalan-jalan fatafarraqu bikum an sabili. Yang akan iya mencerai kalian dari jalan yang lurus ini tadi. Ia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Ya, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an tentang menggambarkan ayat ini. Rasulullah menggambarkan ayat ini. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada sabilullah. Rasulullah pernah menggaris satu garis yang lurus. Kemudian mengatakan inilah jalan jalan Allah. Tsumma <tuluh> khattan qututan anyaminhi wa asyimal kemudian Rasulullah iya menggaris banyak garis sebelah kiri dan sebelah kanannya kemudian kata dia iya hadis subul ala kulli sabilin minha syaithan ya da ulai inilah jalan-jalan yang pada setiap jalan ini ada syaithan yang mengajak kepadanya ayya ternyata di dalam Islam ada iya garis lurus itulah Islam yang ia ya. tidak ada kebengkokan dan berada, ia ya, masih sesuai dengan apa yang Allah ya, inginkan dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di sampingnya ada banyak jalan, ada banyak jalan, ya. ada banyak jalan. Ya. Kemudian jalan ini. Jalan ini iya disimpulkan bahwasanya jalan ini yang bisa mengantarkan seseorang bisa melenceng ke jalan-jalan yang selain jalan garis lurus tadi ada dua. Iya. Yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat dan penyakit syubhat ini adalah kerancauan di dalam berpikir dan ini le penyakit yang sangat berbahaya. Tak kala ya, Tak kala seseorang terjangkit virus syubhat, lebih parah dari virus corona. Ya. Kenapa? Karena tak kala seseorang terjangkit penyakit syubhat, dia akan menganggap dirinya adalah berada di atas kebenaran. Iya berada di atas kebenaran sehingga ya orang ini ya berada di mana Iya jalan-jalan yang banyak di digambarkan atau digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penyakit syubhat contohnya apa ya, contohnya ya ucapan seseorang mengatakan Allah di mana di mana-mana. Banyak tidak orang yang mengatakan seperti ini. Hah? Banyak. Apakah mereka merasa benar? Merasa benar. Iya. Sedangkan keyakinan yang benarnya di mana? Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas di atas, di atas arsh Ar-Rahman lal-Arshishtawa. Ar-Rahman berada di atas aya, beristiwa di atas arsh ini contohnya. Seseorang terkena penyakit syubahat. Mereka menganggap menganggap dirinya berada di atas eh, kebenaran. Penyakit yang kedua, yang bisa mengantarkan kepada seseorang jalan-jalan. Selain jalan garis lurus yang telah digambarkan oleh Rasulullah penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Aya. Memperturunkan hak. melakukan dosa-dosa inilah dua penyakit yang ya, menggerogoti seorang hamba sehingga dia jauh dari jalur yang telah digambarkan oleh Rasulullah. Maka siapa yang dia ingin ya, berada di atas keselamatan yang benar, maka obati diri kita dari penyakit syubahat dan penyakit syahwat dan tentunya harus kita lalui dengan belajar yang benar, mengambil ilmu dari guru yang benar. Ya. Kenapa harus mengambil guru dari eh, dari orang yang benar, ya, di, berada di atas pemahaman kitabullah dan sunnah rasulnya? Karena datanya syubhat dari mana? Dari ya guru-guru yang tidak benar. Datanya syubhat. Ya, maka jangan ambil slogan, ambil baiknya. Buang buruknya ya. nah, Itu tidak Tidak benar ya. Dan orang yang mengatakan seperti ini Itulah orang yang terkena syubahat ya. Orang yang terkena syubhat Ambil baiknya buang Buang buruknya ya. Dan bahayanya Jamal Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Tak kalah seorang hamba Sudah berada di Garis Yang menyimpan tadi ini Ya, sudah melecen dari garis yang lurus yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu bahayanya apa? Mereka akan berbangga di atas kebatilan. Mereka akan berbangga di atas kebatilan ini bahayanya. Ini bahayanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu ta wa taala, minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum syiah kullu hizbin" Apa jalan-jalannya? Bima ladaihim parihun. Ia. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang mereka termasuk orang-orang yang telah memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan. Dan setiap golongan itu berbangga di atas apa yang mereka berada di atasnya. Ia. Berbangga mereka. Padahal berbangga di atas Kebatilan. Berbangga di atas kebatilan inilah, iya, akibat seseorang ketika dia telah menyimpang, iya, telah menyimpang, dia akan berbangga di atas iya, kebatilan. Karena apa? Iya, Karena dia terkena penyakit yang dua tadi, ini. dan penyakit yang paling berat, apa syubhat? penyakit syubhat. Maka keduanya tadi ini ya, supaya kita tidak termasuk dari firman Allah Subhanahu ini kita tidak berbangga dengan ya, kebatilan sejatinya mereka apa? Iya. Berbangga terhadap sesuatu yang iya, batil dan mereka menganggapnya adalah sesuatu yang yang baik. Kita harus Ya betul-betul belajar, ayah, sehingga penyakit syubhat dan penyakit syahwat itu bisa terobati. Inilah kata Allah subhanahuwataala dalam surah sajadah dah. Ia wajalna minhum aimmah yahdu nabi amrinah lam maso baru wakanubi ayatina yakinun demikianlah kami kata Allah telah menjadikan mereka imam-imam yang memberikan, iya, yang mengajak manusia atau yang memberikan petunjuk kepada manusia di atas perkara kami ini tak kalah apa mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kesabaran, iya, itulah senjata untuk melawan penyakit-penyakit syahwat kita. Keyakinan, itulah senjata untuk melawan penyakit-penyakit syahwat yang keduanya itu terhasilkan dengan belajar yang benar sehingga dengan belajarnya kita akan iya terhasilkan ilmu yang benar sebagaimana tadi ya, apa Allah berada di mana di mana-mana itu adalah syubhat tak kalah kita belajar dengan ilmu yang benar ya kita akan bisa menapis syubhat ini ternyata ya ilmu itu adalah ilmu yang salah dan yang benarnya di dimana Allah berada di atas arsh. Begitu pula dengan penyakit syahwat. Ya, penyakit syahwat akan tertapis dengan ya, ya akan terhasilkan atau ya ilmu bisa mengantarkan kepada kita dengan ya kepada kesabaran. Dengan yang dengannya kita bisa bersabar di dalam apa? Menjalankan perintah Allah, ya, menjauhi larangan Allah dan bersabar di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita yang kita rasakan itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya, inilah apa yang kami bisa sampaikan ya terhadap ya keutamaan Islam. Semoga apa yang kami sampaikan ini itu merupakan nasihat ya untuk kita ya dan untuk antum